wabarakatuh. Halo teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Sisya Rakyat Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Biau Dengan NPM 2181 -10240. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan Sedikit materi dan tugas mengantar Psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri MS. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya akan memberikan materi tentang psikologi kepribadian. Sebelumnya, di sini pasti belum ada yang tahu tentang kepribadian maupun psikologinya. Ya, bukan? Baiklah, psikologi kepribadian merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari sifat, sikap, dan tingkah laku. Kalau lepas dari itu saja, apa sih pengertian kepribadian? Kepribadian adalah salah satu ciri khas istimewa yang dimiliki setiap manusia. FYI nih ya, ternyata psikologi kepribadian itu dimulai pada abad ke-18 Masehi loh teman-teman. Nah teman-teman, ternyata ada nih beberapa ahli yang menjelaskan tentang psikologi kepribadian itu sendiri. Yang pertama ada Mandy and Bird Mandy and Bird mengatakan psikologi kepribadian adalah seperangkat kecenderungan yang stabil Dimana menentukan perbedaan tika laku Dan yang kedua ada Murray Murray mengatakan bahwa psikologi kepribadian ialah lembaga yang mengatur tubuh sejak lahir hingga meninggal dan yang ketiga ada Alport, ia memaparkan psikologi kepribadian, adalah organisasi yang dinamis dalam sistem psikofisis Sedangkan yang keempat ada Fares, adalah suatu pola yang khas katanya dari perasaan, pikiran, dan tingkah lakulah yang membedakan individu Yang kelima ada Pervin. Dan ia memaparkan keseluruhan karakteristik individu bersifat umum Yang terakhir nih teman-teman Ada Stern yang memaparkan juga Psikologi kepribadian adalah kehidupan dari individu secara keseluruhan Oke selanjutnya pada bagian ini kita harus mengetahui dulu nih Apa saja sih teori-teori kepribadian seperti yang saya sudah perlihatkan pada slide ini Ada empat teori ini yang harus kita pahami Yaitu yang pertama ada teori humanistik Teori ini dikemukakan oleh Abraham Moslow Yang menjelaskan tentang individu memiliki kebebasan dalam memilih tindakan Yang kedua ada behavioristik Yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan Seperti J.B. Morrison, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner yang ketiga, ada Psikodinamika, yang ditemukan oleh Sigmund Freud, dan sertani yang terakhir, yaitu belajar sosial, yang ditemukan oleh Dollard, Miller, Water dan Bandura. Di slide berikutnya, ada ruang lingkup kepribadian. Hmm, apa saja sih contohnya? Yuk, kita simak terlebih dahulu. Nah, ruang lingkup pertama ini adalah karakteristik manusia Maksudnya apaan sih? Maksudnya adalah psikologi ini mengungkapkan karakter manusia dengan mencari tahu terlebih dahulu Serta mencatat nih hubungan antar karakter dengan orang lain Yang kedua, ada penentu kepribadian Ruang lingkup ini untuk mencari tahu karakternya dengan melihat latar belakang keluarga Teman, lingkungan, serta pendidikan Dan yang ketiga, ini alasan perilaku manusia Ruang lingkup ini tergabung dalam suatu perilaku unik manusia Yang biasanya ada yang memiliki kesamaan dan perbedaan nih, dengan manusia lainnya Lebih jauh lagi, sebenarnya manusia juga bisa memiliki kemampuan menilai manusia lain dengan cara misalnya nih berbicara atau bertindak serta cara berpikir. Inilah alasan mengapa manusia memiliki perilaku yang berbeda terhadap manusia lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada slide berikutnya, saya akan sedikit memaparkan tentang empat kepribadian itu sendiri ya. Nah, di sini ada hal positif dan hal negatif yang saya akan jelaskan secara detail yang pertama itu ada koleris hal positif yang ia miliki adalah berkemauan keras independen, memiliki visi praktis, produktif tegas dan pemimpin siapa nih yang seperti koleris selanjutnya ada sisi negatif juga yaitu dingin, cepat puas diri ceroboh, dominan sulit mengampuni sarkatis dan pemarah serta kejam waduh juga ya si koleris ini dan yang kedua ada sanguinis hal positifnya yaitu hangat, bersahabat berbelas kasihan responsif, antusias ramah dan banyak bicara nih buat sanguinis juga ada hal negatif nih yaitu tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris serta membesar-besarkan masalah baiklah teman-teman eh, pada kepribadian yang ketiga ini yaitu melankolis sisi positif dari si melankolis ini yaitu perfeksionis berbakat analitis tekun disiplin serta rela berkorban sedangkan sisi negatifnya yaitu ia adalah orang yang pemurung, pembalas dendam berpikir negatif kurang bermasyarakat rasa dan teoritis sedangkan yang keempat ada plegmatis Mereka yang plegmatis ini cenderung tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, dan humoris Sisi negatif dari si plegmatis ini adalah orang yang kikir Egois, tidak punya motivasi, tidak tegas, cari aman sendiri aja Dia juga penakut serta cepat khawatir Mungkin itu saja dari empat kepribadian yang dapat saya paparkan sebelum kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, sementara dengan kita mengetahui kepribadian seseorang, kita bisa bantu memahami lawan bicara pada interaksi sosial dengan orang-orang sekitar. Menurut ilmu psikologi, terdapat empat kepribadian yang dimiliki manusia. Yang pertama ada koleris. Semangat dan optimis adalah kepribadian yang dimilikinya kadang ada nih yang keras kepala dan mudah marah Aduh siapa ya kira-kira Yang kedua ada melankolis Ia cenderung mudah menyerah, khawatir Namun kelebihannya ia juga kreatif Dan yang ketiga ada plematis Ia suka sekali cinta damai, tidak suka kekerasan dan juga ia sangat humoris Terakhir nih ya teman-teman Ada sang winis Siapa nih yang suka mendahulukan perasaannya daripada pemikirannya Tapi ia juga orang yang sangat bersemangat dan hangat loh Waduh, ini apa lagi sih? Iya, ini tuh sebenarnya objek dari kajian psikologi Yang terbagi dalam berbagai bagian Yang pertama ada kajian karakter Yang dilakukan pertama kali adalah mengkaji karakternya dulu Dan yang kedua ada kajian watak Lalu, waktunya ini juga bisa dilihat, loh. Pada diri seseorang, ada juga kajian trade, yaitu respon yang cenderung sama dalam menghadapi stimulan. Dan yang keempat, ada kajian temperamen, serta yang paling terakhir adalah kajian kebiasaan atau habit. Oke okay, baiklah teman-teman. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit saja materi tentang gangguan kepribadian. Nah, pada slide ini ada 10 jenis nih gangguan kepribadian yang mungkin teman-teman sendiri pernah menjumpai orang-orang di sekitar teman-teman yang mengalami gangguan ini tapi tidak tahu apa sebenarnya penyakit dari Gangguan ini, atau mungkin teman-teman sendiri juga mengalaminya, tapi tidak tahu ini jenis apa. Langsung saja, yang pertama di sini ada paranoid. Paranoid ini adalah orang yang selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, bahkan teman, keluarga, dan pasangannya sendiri. Yang kedua, ada skizoid. Ia adalah orang yang suka menyendiri dan tidak ingin berhubungan sosial, serta seksual, tidak peduli pada orang lain dan tidak memiliki respon emosional. Yang ketiga, ada skizotipal. Oleh yang gangguan kepribadian jenis ini, takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain itu berbahaya. Waduh, bahaya ya. Dan yang keempat ini, antisosial. Antisosial sering mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial Mudah tersinggung, agresif, bertindak impulsif, dan tidak memiliki rasa bersalah Yang kelima ada ambang atau borderline Emosi tidak stabil, mudah marah, impulsif, mengalami perasaan hampa, suka menyakiti diri sendiri, dan berisiko tinggi bunuh diri Mungkin dari kita pernah menjumpai orang-orang seperti ini ya di sekitar kita dan yang keenam ada histrionik, tidak memiliki rasa harga diri, sering menarik perhatian dan mendramatisasi atau memainkan peran agar didengar dan dilihat. Yang ketujuh ada narsistik, waduh, memiliki perasaan ekstrim nih. Mereka mengenai kepentingan diri sendiri, tidak memiliki empati serta siap berbohong dan mengeksploitasi orang lain demi mencapai tujuannya. Yang kedelapan ada dependent Kurang percaya diri dan butuh banyak bantuan dalam membuat keputusan sehari-hari Dan menyalahkan keputusan hidup yang penting kepada orang lain Yang kesembilan ada menghindar atau avoidant Mereka percaya bahwa dirinya tidak kompeten, tidak menarik, hmm insecure ya Inferior dan terus-menerus takut dipermalukan, dikritik atau ditolak Aduh, Ini sepertinya... Kita sendiri pun pernah mengalami Rasa avoidant Yang ke 10 di terakhir Yaitu anankastik teliti berlebihan pada rincian Aturan, daftar, urutan Organisasi atau jadwal Termasuk kategori Perfeksionis ekstrim Nah teman-teman Mungkin dari kalian ada nih Salah satunya yang mempunyai gangguan Kepribadian Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis gangguan kepribadian Mungkin ini aja ya yang bisa aku bagiin ke teman-teman semua Dan buat teman-teman semua jangan lupa buat tekan like-nya Terus tekan subscribe juga channel ini biar makin semangat Terus juga share ke semua teman-teman kalian Atau tetangga, keluarga Terima kasih buat semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh